oke okay, halo guys kali ini kita bakal unboxing beras sehat untuk bayi saat empasi yang tadi metik susu yang sekarang pandan wangi ini mungkin baunya seperti pandan ya guys kita lihat saran penyajiannya. siapkan beras organik bumbu bunda Cuci beras organik dengan air, kemudian tiriskan, masukkan beras organik ke dalam slow cooker atau panci. Kemudian tambahkan air secukupnya. Untuk anak bunda yang baru mulai empati di sekitaran 6 bulan kan empati bisa lah mencoba ini. Ini sangat rekomendasi sekali dari saya yang sebentar lagi anak saya juga mau empasi oke okay. terima kasih teman-teman sudah menonton video ini bye-bye